Cik, cik cik cik balik lagi bersama otong spin kali ini kita review game get of Olympus ya Lur karena gue cuma bisa Olympus. <gifat> ada kita bawa modal 98000 saja nyampe 100 kasih ini kode deposit hari ini monggo dicoba-coba mungkin ada kacarnya kita coba main di bet 2400 kita double ceng kita coba 20 quick dulu ya mau semoga ada jbjp matep yes kali 8 konek aduh konek sekali cuma lumayan sih 9.000 kali uh 76.000 di awal lumayan-lumayan apakah ini tanda-tanda gacor kita main di RTP sekitar tadi 8788 langganya nyampe 90 antara segituan yuk atas cincin kasih petir nggak ya, mau kita main di RTP segituan tadi pas buka maaf ya lupa enggak screenshot nah, besok besok coba screenshot dulu baru masuk game biar kalian lebih paham cara bedain rtp yang gacor sama enggak intinya jika ingin bermain Zeus selalu cek rtp gamenya yang pertanyaan saya main di mana saya main di CNN slot silu slot sensasional terpegacor dan terpercaya pokoknya WD berapapun dibayar lunas langsung cus aja untuk linknya ada di pin komen di CNN juga cuma ada slot saja di sana ada tembak ikan bakarat nomor togel pun ada pokoknya lengkap langsung gaskan aja kita coba 30 quick jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma diisi isi slot ya seluruh back to the game ini kita coba 30 turbo ya seluruh semoga ada yang mantap-mantap saldo masih saja wajar padahal weightnya 3000 sekasih petir us 9000 kasih petir us enggak mau anjir ya ayo sekalian mantap-mantap hati pun bimbang yuk petirnya us ya mau malah skater terus tuh skater satu. agak-agak satu, satu. gimana gitu kalau skaternya cuma satu-satu nggak mau ah, biru boleh nggak mau juga hijau kuning kuning kasih dong kuning kasih dong Aduh kurang satu juga tadi maka tahu. lumayan skater pertama udah mau gak ada isi ya, seluruh kalau enggak ada isi tak ya sekali uh lumayan nih 2000 kali ini wududududus uh, 15.000 kali dua petirnya lagi dong, us anjir petirnya enggak lagi cuk sakit itu tadi percaya segitu anjir kuning biru boleh ungunya juga boleh uru uh, uh, petirnya warna us petirnya us nggak mau petir juga usnya hijau jadi hmm. kuning doang ngasih hmm. kuning merah merah pasti pecah cuma petirnya mana uh uh kau lagi ngapain apa petirmu nggak kelihatan singkonek lo maksudnya tuh bisa sembilan spin lagi belum ada tanda-tanda petir-petir mantap konek ayo kurang-kurang kuring kering, -kering hai dua tambal baru 4 C RISPIN 8 lagi terus kasih yang matem-matem lah Aduh kok kaldu kaldu kaldu dua. busnya sedang kenapa merah jadi krek waduh ah, kurang satu merahnya suh so. iya kaldu kaldu terus nih seluruh anjir sekali ayo us-us kasih yang matem-matem us nggak connect juga, aduh kuning kurang satu, aduh duduh duduh duduh, Salah dong us ijonya kasih, wah, aduh kaldu semua ya seluruh, baru semoga nah lumayan lah semoga habis ini ada yang lebih mantap-mantap lagi lah. Ini kejatuhannya di quick terus 20 dua puluh turbo dua puluh dua, dua tetap di dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, atas kasih dua, dua puluh dua, dua puluh ini dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh turun lagi dong enggak mau satu lagi tuh tapi atasnya merah susah susah kita coba Spin turbo tapi tegas yang dimatiin 30 ya ayo kasih yang mantap-mantap atas makota pasti sekitar anjir biru tuh Aduh merahnya jadi ungu turun sih harusnya anjir hijau tuh ternyata Lihat, untuk sekali. Aduh, yus, masa nggak ada yang mata-mata sius? Merah jadiin dong, nggak mau juga biru ungu nggak mau. skaternya kok uy. lama? Ayo, us kasih yang mantap. Aduh, biru apa? Aduh gara-gara mau pecah seluruh pokoknya jadi atas gelas pas kasih petir dong, enggak mau juga kamera Biru, ungu, biru, boleh biru-biru. Terus gelasnya pecahin dulu. Enggak mau, anjir. Why us, why us, why us, why? Why us? Kenapa kau tidak? Ih. Eh kita coba spin biasa ya 10 kali ayos masa kau diam-diam saja us. kasih yang mata-mata us, birunya jadiin hijaunya Aduh nanggung-nanggung sekali ya seluruh gitu banget nanggung sekali kalau tetap masih awet tuh padahal kita main di V3000 tadi bawa modal 98.000 enggak nyampe 100.000 saldo saldonya lumayan lumayan awet biasanya tanda-tanda JP ini kalau saldonya awet biasanya langsung dikasih naik puluhan pul gitu loh ya ja, 10 ya minimal lima kali modal gitu loh ini naiknya lebih signifikan ketimbang bertahap-tahap naik nanti kan kalau naiknya bertahap tuh biasanya nyedot juga jadi naik naik naik naik sedot naik lagi enaknya tuh yang saldonya seimbang gitu palingnya naik turun dikit tapi sekali pecah door langsung naik naiknya banyak langsung kabur kalau kayak gitu kalau yang tipe naik naik naik turun naik naik naik turun gitu itu lama jp-nya uh 26.000 seluruh kasih petir dong us uh, us uh, us hijaunya pecahin dulu anjir hijaunnya ngomong pecah pecah pecahkan atas gelas tadi kan kuning biasanya petir mau di situ gitu loh anjir ayo hijau nya pecahkan sudah anjir kurang goreng-goreng anjir nah deh deh, dua turun langsung kita coba di Turbo 30 ya seluruh nah, nah. udah lemas juga ini Saldo udah mulai turun juga Apakah ada tanda-tanda JP nya semoga saja perkiraannya benar biasanya kayak gitu sih kalau saldo stabil turun-turun sekali naik belum gitu loh banyak kita coba saksikan sajalah udah enggak mau anjir lo selalu saya ingatkan jangan jadi kegena game ini sebagai mata pencarian jadikan hanya sebagai hiburan semata jika ingin bermain bermainlah dengan uang dingin bukan uang dapur agar tidak pusing dan jika ingin bermain bermainnya di CNN shot itu short sensasional dan tergacor terpercaya pokoknya langsung gas kemanjur untuk linknya dari cara gue jangan bingung banyak cuma di CNN sojong aduh saldo sudah tipis apa kita dikasih yang mantap-mantap kita lihat dan saksikan saja seluruh aduh uh, -uh. uh, -uh bagi oh yang mantap dong uh. yuk lumayan skater-skater semoga ada isi yuk jadi naga uslah udah las-las ini masanya udah saldo tipis biasanya saldo tipis dikasih naik kulaku signifikan banget kita coba saksikan saja ya seluruh biru jadi hijau jadi atau kuning Aduh nanggung skaternya tuh Waduh, tambahan lumayanlah jadi kita ada nafas birunya pecahin uh ungu pecah nih fix nih ungu pecah uh, ungu pecah cincin pecah duruh uh, Iya cincin pecah Slot kasih petir atas cincin dong us-us udah uh, us. gitu loh lumayan nih gelas mau dong ikut dong Aduh gelasnya ikut dong nanggung nanggung nanggungus anjir nanggung tapi lumayan tambel 17.000 kali 12 uduh 200.000 lumayan nih Ini tanda-tanda sepertinya tanda-tanda tanda-tandanya tanda, ada di sini. Berarti bener kan naik turun-naik turun kalau masih saldo seimbang tuh biasanya langsung dikasih JP naik banyak pahami aja polanya lah Seus itu cuma gitu-gitu doang menyedotnya muntah gitu cuma muntahnya momennya gimana kan kita nggak tahu makanya kita kan harus pahami alurnya jadi kalau naik-naik naik naik naik naik turun naik naik, naik naik turun biasanya tuh susah naiknya makanya jangan terlalu nafsu tapi kalau saldonya apa tuh atas atas kali lima puluh kali 50 uduh 30 Atuh, anjir 34 ribu kali 64 anjir 682 juta 300 tay tay tay tay kan kan sekali dikasih naik langsung naik bener-bener naik kan makanya kalau saldo awet tuh kalian pertahanin gak usah terlalu nafsu main di bet itu aja karena saldonya awet nah ya, kayak tadi lah udah 30 20 putaran di, udah lebih dari 100 putaran tapi mainnya di 3000 kan harusnya udah udah ya minus minus 3.300 ribuan lah tapi kita saldonya awet cuma naik di 150 turun turun-turun lagi ya paling 98 naik lagi turun lagi jadi saldonya awet Nah itu momennya biasanya di sini nih ini nih tapi kalau nggak ada yang salah lagi us kasih dong kuning kasih kuning kasih kuning-kuning kasih biru boleh hijau boleh Ijo kasih petirnya, petirnya us, petirnya us, enggak us. Us. mau anjir. Hmm. Aduh, aduh, aduh, mantap kali seluruh modal. 98.000 naik sekitar dua uh, masih belum kuningnya. Jadiin dulu hijaunya sekalian boleh turun. lagi aduh malas cincin jadi sekitar dua ratus tujuh ratus empat anjir anjir anjir anjir. Ah atau langsung kabur Nislu ringnya jangan jadi kegemini sebagai mata pencarian jangan jadikan hanya sebagai barang semata saya atau uh, yang mencari pola-pola modal raja bisa langsung bantu sub komen atau like nya Terima kasih yang sudah menonton bye bye